Pengantar Kitab Zakaria Buku Zakaria terdiri dari dua bagian yang berbeda. Pasal 1-8 berisi ramalan-ramalan Nabi Zakaria yang diucapkannya antara tahun 520 dan tahun 518 sebelum masehi. Ramalan-ramalan itu kebanyakan dinyatakan dalam bentuk penglihatan-penglihatan dan membicarakan perbaikan Yerusalem pembangunan kembali rumah Tuhan, serta penyucian umat Allah. Zakaria meramalkan juga masa kedatangan Raja yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Yang kedua, Pasal 9-14 merupakan kumpulan pesan-pesan yang diucapkan pada masa-masa yang lebih kemudian. Di sini dibicarakan juru selamat yang akan datang ke dunia dan penghakiman terakhir.